serta klik tombol notifikasinya Prasabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah Prasabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini ada sebuah penjelasan tentang Leslar metafor ya dari Dedi Prawira kita lihat di unggahan dari Prawira yang diposting kembali oleh akun Leslar angkor twins 84 kalimatnya buat yang masih bingung Leslar metaverse itu apa terus koinnya itu buat apa simple analoginya mungkin gini guys anggap Leslar dan tim pengen bikin mall nih di nanti akan ada banyak tenant masuk bisa ada live music dan lain-lain namun it's virtual atau bahasa kerennya sekarang itu metaverse untuk pembangunan ini maka diperlukan pendanaan nah tiap koin kripto dollar leslar yang kalian beli itu adalah pendanaannya terus gue dapat untung dari mana dong kalau danain ya logika simple lagi ketika si mall itu jadi masa si investasi kalian terbuang sia-sia so kalian semua ada holder atau pemegang sahamnya Nah, gimana cara beli koin dolar Leslar? Ya, pantengin Instagram Leslar Metaverse. Itulah penjelasan yang singkat dari Dede Prawira mengenai Leslar Metaverse dan koinnya itu buat apa persahabat ya? Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan juga Leslar Metaverse terus berkembang, sukses, dan jaya selalu. Untuk berikutnya persahabat, ada unggahan spesial info juga yang kita dapatkan dari Rajasi Rajasi menginfokan Bakal ada grand opening Rajasi Ion Mall BSD City Hari Minggu, tanggal 13 Maret 2022 Yuk, kita support yang terbaik untuk usaha Bilar Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan diberikan kelancaran kita lihat juga di kalimat info yang dituliskan lewat caption oleh Rajasi Halo guys, kabar gembira nih untuk warga Tangerang Selatan dan sekitarnya Jangan lupa datang ke Grand Opening Rajasi Ion Mall BSD di Food Carnival Ion Mall BSD City Lantai 3 Blok FC 03 Ada promo menarik loh Special Grand Opening Rajasi Ion Mall BSD jadi tunggu apa lagi yuk cobain menu Rajasi yang ada di Rajasi Ayon Mall BSD. Follow akun Rajasi, Rajasi Ayon Mall BSD. Tag dan ajak teman kamu atau keluarga kamu buat makan di Rajasi Ayon Mall BSD. Itulah info dari Rajasi persahabatnya karena bakal dibuka nih Rajasi Ayon Mall BSD City. Mudah-mudahan sukses juga nih untuk usaha milik Papa Bilar. Amin. Dan selanjutnya ada vitamin bahagia di siang hari ini yang kita dapatkan dari Ayah Kejora Ayah Kejora mengunggah foto BBL Aduh ini sih menggemaskan, Sungguh cute banget ya BBL Senyumannya selalu membuat kita semangat dan bahagia Kita juga salpuk dengan kalimat yang dituliskan oleh Ayah Kejora Sing solehnya Kasem Amin Masya Allah banget ya Ini doa nih dari Ayah Kejora untuk BBL, mudah-mudahan BBL menjadi anak yang saleh. Dan di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat. Ada komentar dari Om Kevin Firmansyah mengatakan, masya Allah, abang El udah ganteng aja mau malam mingguan. Wow, <laughs> kalau kegantengan jangan ditanya BBL memang ganteng banget menggemaskan. Semoga tumbuh dewasa menjadi anak yang pintar. Dan membanggakan, Amin. Berikutnya juga persahabatan ya. langsung kita mampir ke fashionnya Abang El. Wow, baju yang dipakai yang dipasting oleh Ayah Kejora. Ini harganya bukan main. Satu set aja sekitar satu juta tiga ribuan. Wow, luar biasa banget ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kemudahan, rezekinya berkah berkah. Dan kita semua juga pendukung Leslar.